Aksi Timnas Indonesia melawan Singapura dalam Piala AFF 2020 Sabtu malam tampaknya membuat para penonton ikut berdebar-debar terlebih saat Timnas Singapura yang berusaha melancarkan tendangan penalti ke gawang Indonesia. Dan berikut video viral dan kocak saat penalti Indonesia versus Singapura versi doktrin ngapak. Pertama Orang di balik layar. Seorang kakek yang tampak ikut gregetan melihat timnas Singapura akan melakukan tendangan penalti menjadi trending di dunia maya. Pasalnya, kakek tersebut mengarahkan jarinya ke layar dan berusaha mengusap layar seakan-akan menggagalkan tendangan penalti Singapura. Dengan penuh semangat membara, kakek itu berucap, "Bismillahirrahmanirrahim." Keluar dan secara kebetulan atau tidak, tendangan dari Singapura berhasil ditepis dan tidak masuk ke gawang. Berkat video kakek menggagalkan tendangan Singapura, warganet pun berkomentar, "Jadi, ini pawangnya Indonesia. Makasih banget ya, Mbah." Kami butuh bantuan Mumba di partai final, tetap standby di depan layar mba. Pak Jokowi tolong kasih beliau sepeda. Peran penting beliau di balik layar sukses membuat Nadeo menggagalkan final lawan. <SILENCIO> Nomor 2. Salah Doa Seorang pria gregetan saat Faris Romli akan melakukan final di dengan suara keras pria tersebut mulai membacakan doa untuk Indonesia agar tidak kebobolan namun uniknya doa yang ia baca adalah doa untuk kedua orang tua seperti ini <tuk> Dan ketika tendangan final di Singapura gagal, pria itu langsung loncat ke sana kemari berkali-kali. Merasa lelah, pria itu memilih duduk dan seraya menggelengkan kepala, dia berkata. Mapie, Nomor 3. Meme Kocak Momen Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam menghampiri pemain Singapura Faris Romdi, yang gagal mengeksekusi tendangan final di, viral di media sosial. Namun viralnya seperti ini. Aku sayang, aku ora. Cukup mas, aku bisa jelasin. Karsis Parkir tadi di kamu kan? Sumpah aku bisa jelasin sama kamu. Nah, gimana bos? Itulah tiga hal viral saat final di Indonesia versus Singapura. Semangat terus buat timnas Indonesia. Teruslah berusaha sekuat tenaga untuk membanggakan Indonesia dan keluarga. Saya Om Bos beserta seluruh dewan direksi pamit undur diri. See you next time. Terima kasih.